Ditanya Hotman Paris, ini pesan terakhir Reno Barak buat mantan Reno Barak mendadak disuruh Hotman Paris untuk menyampaikan pesan terakhir buat sang mantan Secara tegas Reno Barak pun langsung menjawab, tak ada hal yang perlu disampaikan ke mantan Pesan untuk mantan tidak ada kata satu apapun Tegas Reno Barak di acara Hot Room Meta TV Sabtu 30 Mei 2020 Zainun justru menyoroti kasus yang menimpa istrinya Sharini. yaitu dinyinyiri dan difitnah oleh haters di media sosial. Ia memperingatkan semua orang untuk lebih berhati-hati dalam bersosial media karena bisa kena undang-undang IT. Sebelumnya Reno Barak dan Sharini melaporkan dua akun Instagram dan 99 dan melon, Pemilik akun dan 99 dan ms bahkan kini sudah melon, ditambah melon, mereka juga dan ini bakal menindak tegas semua akun yang sudah memfitnah dan menyinyiri dan dan keluarganya dan ya, semoga dan permasalahan yang sedang dialami masyar ini, semoga dapat terselesaikan dengan baik-baik.